Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lesti love Lovers Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar.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 ada kabar dan info resmi dari Indosiar dia perhatikan di kabar pertama Indosiar menginfokan empat hari lagi akan hadir acara bergengsi Dalam anugerah KPI WOT 2021 ya karena di acara tersebut ada sang bintang kejora Dedek Elasti yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan untuk selalu menyaksikan acara-acara di Indosiar. Perhatikan juga, ada kalimat info yang dituliskan oleh Indosiar lewat caption: 4 hari lagi menuju penghargaan bergensi, haste KPI World 2021, jangan lewatkan." TKPI World 2021 hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar atau Video.com Jangan sampai lupa persahabatnya jangan sampai kelewatkan siap-siap tentunya kita akan menyaksikan idola kesengan kita tampil di atas panggung Indosiar banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan dari para fans yakni dari akun instagram neng underscore 246 pengen lihat duen pafil sama dede elasti kejora lagi please kabulin min katanya tuh banyak yang gak sabar pak sahabat ingin sekali menyaksikan duet dari papa field dan, dan dede elasti kejora mudah-mudahan saja ada duet spektakuler yang tentunya disungguhkan oleh idola kita selanjutnya ada sebuah unggah spesial juga persahabat ya, yang diunggah oleh akun lesdiplar dot nih ada sebuah kalimat ini tentunya lagi ngebayangin Lesi kejora mempunyai konser tunggal persahabat ya perhatikan bayangin dede ada konser tunggal sama peluncuran albumnya bertema lintas genre yang pertama dangdut X melayu undang penyanyi malaysia jembolan da asia yang kedua Dangdut ex Pop, undang Teh Rosa dan Judika serta Leodra katanya tuh harus ya. Dan yang ketiga Dangdut X India, undang penyanyi Malaysia Arijeet. Wow, ada juga yang selanjutnya Dangdut X Dangdut ditemani Bunda Inul, Nazar Pildan, Rara yang menjadi saksi awal karir Dede Lesti dan tentunya persahabat ya, nanti ada duet dede dan suami. Tapi suami yang main piano aja, kansernya diadakan di GBK Alta Stadium Baru Jakarta. Wah, wow, masya Allah banget ya, kalau dibayangin sih, ini bakal spektakuler banget ya, mudah-mudahan saja. Hal kita menjadi kenyataan persahabat, doa dan support kita selalu kita berikan kepada idola kesayangan kita. Ada sebuah kalimat kansan juga yang dituliskan. Bayangin aja udah seneng sambil bawa stick pasti seru banget Wow masalah banget ya hingga banyak komentar yang sangat positif juga nih Dari Anggun Evarianti underscore meta Merinding ngebayanginnya tiga fans besar kumpul jadi satu, eksklusif ditayangin di Indosiar, pasti semua fansnya nangis terharu. Dan trending di mana-mana bangga banget, semoga halu kita jadi kenyataan. Amin, masya Allah, persahabat ya mudah-mudahan. Tentunya banyak doa-doa baik yang diberikan kepada idola kesayangan kita. Selanjutnya, perhatikan juga persahabat ya, ada info yang bahagia banget nih untuk kita semua. Tentunya di channel Antv Ada iklan bersahabat ya Ada info soal CAL Cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku Ini akan kembali tayang Seminggu dua kali hari Sabtu Minggu jam 9.30 Waktu Indonesia Barat Ada perubahan jam juga bersahabat ya Ini jamnya Jam 9.30 atau Setengah 10 pagi jangan sampai Lupa dicatat nih ini info bahagia untuk kita semua. Info ini juga kita dapatkan dari akun Leslar anuskorsi. Ada kalimat caption juga yang dituliskan jam berapapun. Semoga ratingnya bagus. Amin. Masalah banget ya. Hingga di sini banyak komentar yang diberikan dari para fans sejati yakni dari akun Instagram Asila underscore Labiba mengatakan loh diganti lagi ya lebih pagi dua kali Sabtu Minggu katanya tuh ada juga komentar lain diberikan dari akun Zisa unscore071419 aduh kenapa digonta-ganti mulung sih baru aja rating naik udah diganti aja semangat tuh persahabatnya jangan sampai kendor kita buktikan kekompakan kita untuk menaikkan rating Sinetron Cinta Abadi Leslar Karya Terbaik Idola Kesayangan Kita Dan Leslar Entertainment Ke kabar berikutnya Kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial momen semalam Persahabat ya sisa semalam nih Ketika Lesti dan Rizky Bilar Ini perawatan bareng suami Wow masalah banget ya Perawatan berdua dong Happy treatment Kak Lesti Kejora Dan Kak Rizky Bilar katanya tuh ini tentunya membuat kita bahagia banget ya Masya Allah Mudah-mudahan terlalu banyak orang-orang yang mensupport, Yang mendoakan untuk Dede Elasti dan Kakak Rizki Bilar. Dan untuk selanjutnya Kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan Yang mana Dede Elasti ke Ini kemarin mengunggah sebuah postingan foto di igas pribadinya Foto Danang yang tentunya sedang berbahagia. Kemarin, persahabat Danang sudah melaksanakan akad nikah. Persahabatnya ada sebuah kalimat ucapan dari Dedek Lesti Kejora: "Selamat menempuh hidup baru, AA dan Teteh. Maafin Dedek, udah gak bisa terbang, hu Jadi gak bisa hadir bahagia selalu, A. Ed Danang, ofisial. Wow, persahabatnya tentunya doa saja yang diberikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Danang." berbahagia dan selalu menjadi sakinah mawadah warohmah untuk rumah tangganya Amin Untuk berikutnya para sahabat ada kabar yang membanggakan juga untuk kita semua Perhatikan yang diunggah oleh akun l2w.id Ini mengunggah sebuah postingan video proses pembangunan masjid di Cianjur Ini suatu kebanggaan banget Alhamdulillah Pembangunan masjid sudah tentunya berjalan, persahabat yang mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Ada kalimat juga yang dituliskan lewat caption. selamat pagi kami ingin informasikan bahwa program L2W bangun masjid sudah masuk tahap pembangunan bata dan fondasi. Terima kasih kepada para donatur yang telah berdonasi bersama L2W. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Amin. Bagi yang ingin berdonasi bisa klik link di bio atau DM at l2w.id. Les laloufers buat persahabat yang selalu saja membuat kita bahagia dan selalu bangga. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita? Mudah-mudahan kita mendapatkan cirukan vitamin bangga dan tentunya vitamin bahagia dari Lestin dan Rizki pilar Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.